Selamat malam Selamat berbahagia Seluruh Masyarakat Di negeri ini Saya Selaku Bagian daripada bangsa ini Berharap Berseluruh Komponen Masyarakat pada seluruh Lembaga apapun juga Agar bisa Memberikan yang terbaik Untuk bangsa ini Untuk negeri ini Karena Negeri ini dibangun dengan darah Dan air mata setan nyawa manusia Tidak begitu saja Dia merdeka Tapi kemerdekaan ini penuh penyakit penorbanan Oleh karena itu, apapun permasalahannya diminta kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh orang-orang yang menyatakan dirinya hebat, mampu dan sebagainya, itu tidak membuat kegaduhan. Persoalan yang tidak berdasarkan sesuatu yang merugikan hanya karena persoalan politik sehingga membuat kegaduan salah satu contoh pidato dari Gubernur DKI Jakarta ia mengungkapkan sejarah Masa lalu negeri ini Yang kemudian kelima itu bersambung Kepada Yang dianggap Oleh orang-orang tertentu Adalah Sebentuk Rasis Sebentuk sara dan sebagainya Bagi saya persoalannya Mengungkapkan Sesuatu Rangkaian sejarah Dengan bahasa dengan kata, saya kira itu tidak ada persoalan, karena tidak menyangkut persoalan hukum. Dan ini kan bagian daripada sejarah Republik Indonesia, di mana negeri ini memang penjajah. Bahkan penjajah itu menyatakan bahwa kita ini adalah indah. Indah itu adalah manusia kelas tiga. Nah, Inlander ini diucapkan oleh Belanda kepada kita dan panggilan larang kepada bangsa ini. Dia itu bangsa kelas kambing. Nah, ini jadi persoalan pada masa lalu. Pada saat hari ini, ya, ini sejarah. Pengungkapannya di dalam satu cerita, di dalam satu rangkaian. Itu saya kira ada persoalan. Kecuali ada maksud tertentu, ingin menolong atau mencederai. Kelompok tertentu, yaitu juga baru-baru itu, menjadi persoalan ini. Kan tidak persoalan kita suci, bukan persoalan apa namanya itu kebijakan. Ini kan pidato ya, di sini tidak ada yang namanya pidato mengenai kebijakan ini. Kan menjelaskan tentang adanya satu sejarah di negeri ini. Tapi mari kita berpikir sehat. Saya minta kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak mengadu dombaan rakyat negeri ini yang bersifat, bisa menghancurkan negeri ini. Harapan saya seperti itu dan semoga semua bisa menahan diri, bisa berpikir sehat, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, -negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, selamat malam.